Saya hormati Ini pertama kali Saya pakai serban Ini insya Allah tidak sampai satu menit nanti saya copot <laughs> Karena e, Untuk Gus-gus muda itu ada kaidahnya Katanya dulu pakai serban setelah bisa Baca wahab Kalau sekarang kalau sudah kaji Dipanggil abah ya pakai Serban Saya ini Santri Sarang mulai kecil dulu Pakai fekeh model usul fekeh jadi kalau keyakinan Mbah Maimun itu kalau ada santri pakai peci putih itu dimarahin katanya beliau wong desa itu kaji Adol Tegal, Adol Sawah, Mbok saingi kedua gitu. ngelarani kiai itu ngelarani wong desa itu dosa gitu. tapi beberapa kiai pakai peci putih karena sunat akhirnya saya sudah haji tapi keterusan pakai peci hitam karena mulai kecil diharamkan terus keterusan gitu. Pakai serban juga gitu, dulu ada kaitannya, katanya boleh pakai ini harus lain, selain ini terus keterusan gak pakai. Ini alhamdulillah, dikasih sama Gus Ini ini saya, saya terima. Nah ini Iaro, apa tablet? tahu. Uh, Teman-teman, bahasa Indonesia, gitu. Jawa, Om Jawa, Om Joo, Jawa santai-santai dia, santai, santai, dia. Nah, ini Saya tidak tahu, saya harus istighfar Atau harus syukur Karena Kenapa saya Berpikir ini, kalau butuh istighfar Tapi syukur, Mergi termasuk Yang paling saya hindari itu acara seperti ini Cuma ada 2% Pengecualian, yaitu guru, keluarga Temannya bapak, ini Gosali Termasuk-masuk kategori temannya Bapak saya itu berkali-kali diundang acara publik itu tidak pernah mau. Satu mungkin nggak bakat ya, nggak bakat juga nggak ingin. Dua saya tidak cukup punya kemampuan untuk menjelaskan konstruksi Islam yang utuh hanya dalam waktu satu jam. Karena keyakinan saya ngaji itu harus khatam. Karena saya ini trauma kalau ngaji di depan musarnet bilang kama saya di sebagaimana yang akan datang. Setelah Belajar di belakang kamasa bako Seperti yang sudah kelewat Sehingga gara-gara itu Saya kalau Sinau itu hatam Dari min awali hatta akhiri Karena yang satu di depan kamasa yakti Setelah di belakang Kamasa bako apa, kamata kotam Yang jelas ilmu yang saya tekuni Memang ilmu tafsir Gus Ali tahu betul tentang bahasa saya ya. Karena mulai kecil <laughs> Saya ini menangi beliau belum tenar-tenar amat sampai sangat tenar, mungkin sampai langit itu Begini. Dulu saya di Sarang itu pernah rois takrib, rois Fathul Muin. Tapi yang menjadi saya tambah alim itu gara-gara gejolokan -gara bapak begini. Ha di sikono wong imam, saking semangate no hal ataka hadisul qosiyah. Jumat-jumat itu. Karena dia ingin keren ya, pakai surat panjang gitu. Terus dia datang ketika takbir langsung baca Bismillahirrahmanirrahim Halataka hadithul khusya Makmumnya Bilang subhanallah Karena dia agak pede dengan surat yang panjang Digeti kuliah Yuhal-Kafirun Makmumnya masih bilang subhanallah Sampai berkali-kali diganti surat kulhu Ya makmumnya tetap bilang subhanallah karena enggak tahu caranya mengingatkan kalau imam itu tidak baca fatihah karena ada satu cara yaitu kon ngileng no subhanallah akhirnya waktu makmum saya nekat orang coba fatihah nah pertanyaan bapak saya kamu harus berani istihad merubah hanya satu pakem mengingatkan imam itu pakai subhanallah karena kalau kasus seperti ini nggak cukup diingatkan Subhanallah. Niki adik-adik, kira-kira batal buat no imam ini orang mau fatihah Kalau saman bilang batal, berarti gak ada solusinya. Kalau bilang sah itu beberapa kalimat yang dalam pakem sholat itu, Nabo, membatalkan. Saman milih batal apa enggak? Gak polling saja kayak kayak pemilu sampai saya itu cari-cari akhirnya ketemu juga di kitab Mizan Kubro diterangkan oleh Imam Malik bahwa kalamul musolli, musolli itu ngomong kalau itu manfaat tapi jangan ditiru loh ya. dan darurat ya dan darurat maka itu boleh dan tidak membatalkan sholat misalnya Imam sholat kemudian di bawahnya ada bom atau ada ular kobra. Kalau nggak ada cara ya mau tidak mau harus diingatkan pakai kalimat. Karena kalau subhanallah tok nanti guntakan di surat saja. Tahu-tahu mati dipatok ular apa kobra. Sehingga dari kejelukan-kejelukan seperti itu akhirnya saya berpikir sampai saya nyari kitab-kitab al-Madhihul Arba' karena memang nggak cukup. Terus pertanyaan kedua kata bapak saya. Tentang tradisi misalnya orang-orang kampung Kalau bikin batu bata itu dari Tanah, kemudian kadang di disirjin, kadang dicampur Dengan apa? Sirjin, nggak usah diterjemah Ini sambil latihan bahasa Arab katanya. Masa mondo internasional Gak bisa bahasa Inggris sama bahasa Arab <tuk> <tuk> Makjun ya. <tuk> Ternyata Madhab syafi'iyahnya Membolehkan atau nganggap alat Tuhara itu dua, al tapi ternyata dalam madhab Hanafi termasuk alatut tadhir atau alatut tohroh itu anar an yaitu api. Alasan Abu Hanifah orang mukmin yang banyak dosanya itu untuk masuk surga itu disucikan dulu di neraka. Artinya anar an itu almutohiroh, nar itu gunanya mensucikan. Sehingga batu bata karena sudah mengalami proses dibakar maka berarti suci, suci meskipun ma'junun bisirjin. Ya tapi jangan pakai tayammum pakai apa? nar jadi kalau anda mandi junub atau nggak punya wudhu kalau nggak ada turob sama apa air ada solusinya yaitu wudhu pakai nar tapi itu jelas haram itu kalau itu karena nggak mungkin nggak ada turob itu enggak mungkin sehingga ini penting gejlokan-gejlokan para ulama para guru ini penting karena ternyata para nabi itu menjadi pinter itu ya karena digajlok pangeran. saya punya sekian contoh di kitab-kitab para wali Ketika datang Malakul Mauti ke Nabi Ibrahim, dan akan mengambil nyawanya itu, Nabi Ibrahim tangkil, "Kue Sopo, aku malaikat." Onopo, ditugasku pangeran, mencabut nyawa Anda. Terus kata Nabi Ibrahim, "Apa kamu tahu, saya ini siapa? Ya tahu, Anda Khalilur Rahman, kamu kekasih Allah." Terus kata Nabi Ibrahim, hal aita habiban itu Habibah, masa ada kekasih membunuh yang di..." kasih pasti anda salah ya karena malaikat gak pernah ngaji di sini di progressif ini dia tidak bisa jawab akhirnya niki kalau mamed niki kalau sembuh dikecapi dikecapi bingung bukan maling bingung akhirnya malaikatnya matur malaikat enggak pergi ya allah kata nabi ibrahim logikanya begini walroaitha habiban yumi itu habibah Mosok kekasih kok di ini kekasih. Terus kata Allah gini, ya sudah bilang gini sama Nabi Ibrahim sama Ibrahim. Wahal roaitha habiban yak rohu habibah. Mosok kekasih kok siap ketemu sing di Dikasih. kasih. Akhirnya Israel datang lagi. Balik mana? Itu. Balik mana? <laughs> gini, him, logikanya dibalik sekarang begini gitu. Wahal roaitha habiban yak rohu Habibah Terus Ibrahim bilang oke okay ya gak masalah sudah, sudah. Artinya apa? Kita ini diajari satu logika Logika apa saja? Ini Allah Sehingga ya memang normalnya hidup itu cerdas Kata Gus Ali cerdas Nikapnya apa? Realitas. Realitas Ini penting saya utarakan Saya punya sekian contoh kecerdasan para nabi Saya berkali-kali cerita Nabi yang sezaman itu sebetulnya tiga Tapi yang Ilmunya level itu hanya dua Karena ada yang sezaman yaitu Ibrahim dan Lut Tentu tidak level karena Nabi Lut itu pernah keponakan Nabi siapa Ibrahim Kedua Nabi Musa dan Nabi Harun Tapi ini juga agak level karena Nabi Harun Jadinya Nabi itu karena proposal Nabi Musa jadi proposal mulai dulu ya ada Nah Nabi Musa kita tahu adalah Al-Sak Al-Sak itu kalau ngendikan itu lesanya agak Cedol, cedol. Ya ini nanya jejer ke sana. jadi kalau gak bisa tanya ya bahasa Arabnya pokoknya Al-Fak, cedul ya cedul. Cedul. E, karena masjur ya kita tahu cerita itu Musa yang kecil itu sebeling itu enak digendong Fir'aun itu dijabuti jenggotnya, padahal masih kecil sesuai Fir'aun curiga dasar bandi Israel lama-lama dia mutuskan sepatahnya ini ya, jelas darah-darah Israel kita tahu e, Fir'aun adalah orang kipti, orang Mesir setelah berkali-kali gitu terus tanya gini sama Asia ini anak ini sudah bisa mikir memang dasar bani Israel jadi nggak suka orang kipri orang oh, baca cilik biasa gak masalah. Singkatnya atau dites, dites ada jamroh, ada bara api sama apel. Sebetulnya Musa ini sudah tahu mau ngambil apel tapi kalau dia ngambil apel dibunuh sama Firon, berarti bisa bisa memilih. Akhirnya sama Jibril diarahkan ngambil apa? Api, api jamroh tadi. Akhirnya agak ditelan terus menjadi lisanya apa? Jadul sampai sepuh jadi nabi tetap begitu. Makanya beliau menghentikan Robbi Shrohli Sodri wa Yosirli, Amri wa Khloe roh datang menilisan Yavko Hugo. terus proposalnya itu tadi waj Ali waziram min ahli Haruna akhi. Sebagian ayat lebih jelas lagi yaitu: "Wahhi Haruna wa harun Afsohu minilisanan fa'arul silhumaiyah rit ayusot dikuni." Jadi Dan saudara saya Harun lebih fasih berbicara Daripada saya Jadi kualitas ilmiahnya bagus Musa Tapi jubirnya itu Saya ya, ya. kira-kira kayak Mbak Lem dulu ya, balim. Balim. Ya. Ya, ya. Jadi ini saya jubirnya Gus Ali saya Harun ini Musa Maksudnya kaya karena, karena sudah ada ada